Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti biasa, Midun akan kembali mereaksen video-video yang menarik Atau video yang sedang viral Namun, khusus peringatan HUT RI yang ke-77 Jadi, aku akan mereaksen video seputar sejarah peradaban Nusantara Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya Supaya tahu jika ada video terbaru dari channel ini Langsung saja kita tonton videonya ya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 Yuk kita sama-sama belajar atau kembali mengingat peradaban Nusantara. Jangan sampai kita lupa ya tentang sejarah Indonesia. Oke okay guys, terima kasih banyak udah pada temenin Midun menonton video seputar sejarah Indonesia. Midun kembali lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.